diawali tentunya di kabar pertama dengan cidukan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan warga konoha semalam sebelum tidur persahabat ya disuguhkan asupan vitamin yang sangat luar biasa masya allah video abang l lagi latihan vokal persahabat ya bersama pandanya aduh masya allah nah, ini mah pinter banget responnya memang sangat benar-benar cepat Cepat tanggap ini anak hebat banget nih, masya Allah. Sehat, bahagia terus pokoknya untuk Al Fatih. Semoga menjadi anak yang saleh, menjadi penghafal Quran seperti yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Amin. Di postingan ini pun persahabat dia ya. ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Papa B. Daa, ah, gua ngajarin anak gua nyanyi dulu biar suaranya bagus kayak babanya. Adi, masya Allah. <laughs> Lucu banget ya Al-Fatih, diajarin nyanyi persahabat vokal suara langsung oleh panda papa bunda. Ini keren banget persahabat, apalagi melihat aksi lucunya, makin hari makin gemes, makin pinter, makin soleh. Pokoknya lengkap banget nih Al-Fatih, emang selalu menjadi kebanggaan untuk banyak orang, ternyata Kedua orang itu Masya Allah Komentar pun persahabat Begitu banyak Diberikan oleh para fans Diantarnya dari aku dunia leslar Mengatakan Masya Allah Fatih kalau senyum tuh manis banget ya Sebelum bobo latihan nyanyi dulu Ya bang bareng papa bunda Aduh Masya Allah banget Komentar selanjutnya diberikan dari Akun YTTJ Anaskor Girls Mengatakan Masya Allah si kasep Salfok hidungnya makin mancung katanya para sahabat ya. Ada yang dengan hidungnya Abang L Yang makin mancung aja Ada juga para sahabat, tanggapan dari Sulastri DC Baba sekarang panggilannya Wkwk, Biar pas Bunda dan Baba katanya Tadi, Masya Allah Sekarang Papa B panggilannya Baba para sahabat ya Masya Allah Pokoknya sehat untuk keluarga besar Doa terbaik setiap hari Selalu diberikan untuk nazar film, dan kita semuanya. Kemudian, juga bersahabat selanjutnya untuk warga Konoha. Diingatkan ya, jangan percaya kepada ramalan. Warga Konoha masih sebagian ada yang percaya dengan ramalan. Kali ini, banyak sekali DM yang masuk kepada Papa Bilar. Postingan DM-nya pun langsung diposting oleh Papa B. Di sini ada sebuah kalimat dm yang masuk kepada Papa Bilar. Tubi sudah ramai lagi peramal Anthony, R akan berakhir hidupnya. Terus bulan lima ini akan ribut yang lebih besar lagi, akan bercerai sama Lesti. Bilar tadi malam gak ada di bubber Alimarjin, karena bilarnya meeting katanya. Di hotel sama selingkuhannya, sudah ramai itu ramalan lagi katanya persahabat. Kita simak jawaban yang luar biasa dari seorang Rizky Bilar. Disitu Pak Wali menjawab, istighfar Bu, ramalan kok dipercaya? Salah satu dosa yang tidak diampuni itu adalah syirik. Lagian, kalau ada orang yang bisa ramal atau baca masa depan, itu orang bisa-bisa udah masuk forbes sekali Bu. Bisa prediksi naik turunnya market saham, forex, atau kripto. Uh, udah enak-enakan pasti hidupnya, nggak mesti manfaatin nama orang lain untuk sekedar dapat pekerjaan. Wow, jawaban yang sangat cerdas dari seorang Rizky Bilar. Untuk warga Konoha, persahabat, semuanya jangan sampai percaya dengan ramalan. Karena itu maksudnya syirik, persahabatnya, dosa yang sangat amat besar yuk kirahkan ramalan di luar sana. Doakan idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu sehat, rumah tangganya rukun, bahagia dan sakinah mawaddah warohmat. Amin. Kita lanjut juga Bro sahabat. Masih di Pasengan Bapak B. Di sini ada sebuah kalimat DM juga yang masuk bisa profit terus Kak Bilar kalau bisa prediksi naik turun sama lewat ketawa nih dan kita lihat juga jawaban Bapak Bi ya iyalah, udah pasti cuan terus dia tahu penggerakan nilai pasar soalnya tapi ini kan enggak itu mah yang jelas bukan ramal ngegibah itu mah lagian kalau beneran baca karakter seseorang masa iya hanya hal negatif yang ada pada orang tersebut? karena seburuk-buruknya orang, pasti ada sisi baiknya, begitu juga sebaliknya, kalau ada ngaku ramal baca orang terus yang diungkap yang jelek-jeleknya doang, fix tepu-tepu, eksprosur hunter itu matuh persahabatnya jadi jangan sampai percaya ya Papa Bilar juga sudah menjawab dengan sangat cerdas mengenai seorang peramal yang sudah meramal dirinya kita lihat juga persahabat ya Dipastikan Papa Bilar selanjutnya mengunggah videonya al Lagi latihan vokal Dan kita lihat juga nih ada Tentunya dm yang masuk Ini berkomentar mengenai videonya al -Fatih. Jangan deh Bapakmu suaranya falas Katanya tuh Hingga wow. <settes> langsung dijawab oleh Papa B Wah wow, belum tahu Suara perak gua dia katanya tuh Masya Allah boleh juga kita lihat juga persahabat ya Papa Bilar memposting Foto Al-Fatih dan foto Papa Bidi di waktu kecil. Namun, kita dibikin bingung dengan sebuah pertanyaan. "Pernah ya. gantengan mana nih?" kata Papa Bilar. "Baju putih, anaknya baju biru, bapaknya waduh, pertanyaan yang sangat bingung. Padahal yang pakai baju biru itu Al-Fatih, bukan Papa Bilar ya, masyaallah. Dua-duanya ganteng, pokoknya sehat terus. Dua cowokan, dua cowok gantengnya Bunda Lesti Penyemangatnya Bunda Lesti, Masya Allah Mudah-mudahan sehat untuk kalian Mudah-mudahan selalu Menjadi kebanggaan Semua orang, amin Kemudian juga bersahabat kita lihat mengenai Potret kebersamaan Leslar Bersama Gus ya. Orang Indonesia Satu persatu ke rumahnya Leslar Namun menuai Banyak sekali beragam komentar Tetapi kita sebagai friends yang baik kita doakan, kita support yang terbaik ya... ...buat Leslar. Keputusan apapun yang diambil... ...mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Doa-doa baik... ...selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Karena sebelumnya... ...gue jadi memutuskan sebuah kalimat. Sore ini saya memenuhi undangannya. Kirain hanya ngobrol seperti biasa. Ternyata... ...nyata tertunggu ya. Katanya tuh. Ada program baru ya dari Leslar. Kita tunggu saja kejutannya. Mudah-mudahan... Tentunya ada kabar baik yang kita dapatkan dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan lancar dan sukses pokoknya untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat ya ramai dengan postingannya Bunda Lesti dan captionnya Bunda Lesti. Emang selalu saja bersahabat ya apapun mengenai Lesnar selalu ramai dan selalu booming. Hingga komentar pun memang beragam diberikan Di antara gerita Fitri Karlina Mama Is juga berkomentar sampai Teo Cha pun bersahabat ya ikut berkomentar. Mengatakan Tentunya prasahabat ya, di sini Hanya tertawa saja prasahabat ya Aduh, Masya Allah Emang idol kesayangan kita luar biasa The best selalu bisa bikin happy banyak orang Wah wow. Kemudian juga prasahabat jadi ya, ingatkan Untuk warga Konoha Jangan lupa Untuk support lesti Jura di ajang SCTV Music World 2023 Jangan lengah para sahabat, ya, meskipun masih dalam suasana lebaran, tetap SMS setiap hari pokoknya. Semangat. Buktikan kekompakan dan kesulitan kita, support yang terbaik, bismillah kita menang, bismillah kita yakin, borong piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023. Semangat untuk warga Konoha, mudah-mudahan kita juga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Makin kompak, makin selid, dan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Kita mesti menunggu kabar terbaru hingga cedokan vitamin lain di kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh